Kucing merupakan salah satu hewan lucu dan menggemaskan. Tanpa kita sadari arti kucing datang mendekat bisa jadi pertanda dari Allah, jadi jangan langsung diusir, ya. Kucing adalah hewan yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi tidak heran jika Anda sering menemuinya, atau bahkan mereka yang menghampiri Anda. Bagi beberapa orang, kehadiran kucing dianggap sangat menyenangkan, namun juga tidak sedikit orang yang kesal karena kehadirannya tersebut. Saking kesalnya, beberapa orang bahkan tega memukulnya agar mereka pergi. Padahal, arti kucing datang mendekat pada kita bisa berasal dari Allah SWT. Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing sewaktu beraktivitas, misalnya saat tengah makan. Beberapa orang mungkin akan memberinya makan, namun sebagian lagi malah mengusir kucing tersebut lantaran dipikir mengganggu. Adapun arti kucing datang mendekat yang perlu kita ketahui. Namun, sebelum itu, berpikirlah sejenak. Kenapa kucing tersebut mendatangi Anda? Dan kenapa bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan serupa dengan Anda? Nyatanya, kucing yang datang tersebut membawa pesan atau pertanda dari Allah SWT. Apa saja pertanda tersebut? 1. Jika Anda didekati kucing, artinya itu merupakan pertanda dari Allah yang mengingatkan Anda tentang hakikat memberi. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita, melainkan ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa menunaikan hal tersebut, tentu sebagai umat Islam kita belum menjalankan aturan wajib yang harus ditegakkan dalam konteks kucing yang datang saat makan, mengingatkan kita bahwa karunia atau rezeki yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain, seperti kucing. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Dua, memberi makanan pada makhluk Allah. Termasuk kucing merupakan sebuah kebaikan. Sesuai dengan firmannya, Allah akan melipat-gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih lagi bila kita memberikannya dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik pada manusia, seseorang seringkali menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian bila manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu saja tidak dapat membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya. Saat membagi makanan dengan kucing, manusia akan belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Hal ini juga merupakan pertanda dari Allah untuk mengajarkan kita arti keikhlasan. 3. Arti kucing datang mendekat adalah Allah sedang memberitahu, yaitu apabila kita tidak memberi makanan kepada kucing tersebut, sesungguhnya kita telah menampik rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas dan bukan hanya sekadar uang, melainkan meliputi semua aspek kehidupan. Itulah arti kucing datang mendekat, yang menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, termasuk orang yang pandai, membaca tanda-tanda tersebut, serta dapat menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing kepada kita.